Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama dengan saya channel Bambang Suribno Masih tetap belajar bersama berbagai ilmu Dengan sederhana semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya Untuk mengingati akun Bambang Suribno dan channel Bambang Suribno Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mohon doanya semoga dapat sebagai amal ibadah Selamat mengikuti membagikan file dari Google Drive. Langkah pertama, temukan file yang ingin Anda bagikan. Jadi, Anda harus menemukan file mana yang ingin Anda bagikan. Yang kedua, pilih siapa yang diajak berbagi dan bagaimana mereka dapat membagikan file Anda jadi harus betul-betul tahu tujuannya nanti kita bahas selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam membagi file saat membagikan file dari Google Drive kita anda dapat mengontrol apakah orang lain dapat mengedit mengomentari atau hanya melihat file itu untuk menambah file kita lewat teman namun kali ini kita tidak bahas ini kita fokus pada pemindahan file terutama file ppt sesuai tema kali ini kita cari file kita ini kebetulan ada file ppt vcon yang masih berupa folder karena kita akan membagikan file maka kita klik muncul dua ppt yang satu rom vcon Webek yang kedua pedoman penilaian kegiatan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 Kita mencoba cara yang pertama tadi, yaitu yang pertama adalah file kita klik warna. Tuh, sudah warna biru, kita mencari file eh, gambar rantai di sini, kita klik gambar rantai sampai berwarna biru. Di sini ada tulisan berbagi link aktif rantainya berwarna. Hijau. Kalau nggak aktif berwarna gelap. Cara praktis membagi file PPT dari Drift Akan kita cari bersama-sama, belajar bersama cara praktis membagi file PPT dari Google Drive kita. eh uh, Kita di Google Drive untuk membuka. Nanti akan membagi link yang akan kita sampaikan. Masih tetap seperti biasa, Sederhana. Semoga dapat bermanfaat. Membagikan file dari Google Drive. Langkah pertama, temukan file yang ingin Anda bagikan. Jadi Anda harus menemukan file mana yang ingin dibagikan Yang kedua Pilih siapa yang diajak berbagi Dan bagaimana mereka dapat menggunakan file Anda Jadi harus betul-betul eh, tahu tujuannya Nanti akan kita bahas selanjutnya Yang perlu diperhatikan dalam membagi file Saat membagikan file dari Google Drive kita, Anda harus dapat mengontrol apakah orang lain itu dapat mengedit, mengomentari atau hanya melihat file itu. Itu yang penting. Jadi nanti settingannya hanya mengedit, mengomentari atau hanya melihat. Jika di setting melihat Berarti orang yang kita bagi file, itu hanya dapat melihat, tetapi tidak dapat mengubah atau membagikan file kepada orang lain. Apabila kita setting mengomentari, orang yang dapat memberi komentar, jadi yang kita beri share link tadi, dapat memberi komentar dan dapat memberi saran tetapi tidak dapat mengubah atau membagikan file kepada orang lain. Yang terakhir, settingan mengedit. Orang dapat melakukan perubahan, menerima atau menolak saran, serta membagikan file kepada orang lain. Ini Yang ketiga ini adalah komplit. Untuk itu, agar lebih jelasnya, nanti kita praktek bersama-sama ayo kita ikuti langkahnya tampil seperti ini kita mencari Google Chrome kita klik kemudian muncul penampilan seperti ini ini tampilan Google kita kalau kita memang masih ingat kemarin kita mencari drift kita lewat kotak kecil ini Namun kalau sudah pernah dibuka Di sini sudah ada tampilan-tampilan yang pernah dibuka Bisa lewat langsung seperti ini Bisa pula lewat kotak kecil seperti ini Kita masih mengingat untuk langkah seperti kemarin Kita coba dengan lewat kotak kecil di sudut kanan Ini kita klik Muncul drift kita kita drift kita dari kita klik sambil menunggu, kita mengingat tutorial yang pertama tentang drift untuk menambah file, kita lewat ini file baru namun tidak kita bahas pada kali ini, karena sudah kemarin ini kita fokus pemindahan atau membagikan file terutama file ppt sebagai temanya kali ini kita cari file kita ppt ya ini kebetulan ada file ppt vcon perutama folder yang ingin kita bagi adalah filenya. kita buka klik dua kali muncul ada dua ppt yang satu rom vcon wipik yang kedua adalah pedoman penilaian kegiatan pkp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 Di sini ada tulisan berbagi link aktif. Uh, rantainya sudah berwarna hijau. Kalau nggak aktif berwarna oh gelap. Maka kita bagikan ini berwarna hijau. Yang perlu itu. Saya ulangi lagi. Jangan sampai di sini sudah biru. Namun di sini tetap mati. Maka berbagi link tidak aktif. Maka ini kita... Hijau, kan? Nah, setelah ini maka di bawahnya ini ada alamat link alamat link ini yang nantinya akan kita copy dan kita bagikan kepada orang yang akan kita bagikan sampai sini sudah jelas jadi ini alamat Google Drive ini nanti yang kita bagikan kepada orang lain, kemudian ini kita share ke orang lain maka sudah bisa berbagi. Di bawahnya ada setelan berbagi, ini yang perlu diketahui. Tadi ada setelan berbagi, ada tiga yang satu hanya dapat melihat yang kedua bisa mengomentari yang ketiga bisa mengedit maka kita harus betul-betul apa tujuan file yang kita share tadi apabila hanya bisa melihat maka kita centang yang bisa melihat apabila kita menginginkan orang lain berkomentar yang kita centang berkomentar dan apabila orang lain bisa keseluruhan mengomentari, melihat, dan mengedit, maka yang kita centang adalah yang ini untuk mengedit. Nah, maka untuk itu kita harus betul-betul apa tujuan kita membagikan file tadi harus tahu. Seandainya hanya ingin melihat, berarti ini kita rubah ke melihat. Siapa saja dengan link ini dapat melihat sehingga orang lain hanya bisa melihat, tidak bisa merubah dan lain sebagainya. Sudah jelas sampai di sini? Kalau sudah, nah kita ingin bagikan kepada siapa ini? Masukkan alamat emailnya di sini. Maka nanti orang yang alamat emailnya ini sudah otomatis terkirim. Namun kalau ini melihat berarti hanya bisa melihat saja kalau sudah ini dicari alamat emailnya dapat mengedit mengomentari atau melihat ini kita centang kemudian kalau sudah selesai maka kita klik selesai jadi pembagian link kita di dari Google Drive sudah terbagi kepada orang lain Sampai di sini jelas, itulah cara membagikan link atau file ke orang lain dengan lewat link Google Drive. Tadi yang perlu diingat adalah gambar rantai ini. Demikian eh, tutorial pada kali ini. Terima kasih telah mengikuti video tutorial pada kali ini Semoga dapat bermanfaat Bersama channel Bambang Siripno Kita belajar bersama untuk berbagi ilmu Dengan sederhana semoga bermanfaat Tak lupa subscribe, like, dan share -nya. Untuk mengingat di akun Bambang Siripno dan channel Bambang Siripno Mengucapkan terima kasih Wabillahi taufiq wal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.